itu materi pemetaan pengetahuan dengan menggunakan uh, Fast Viewer. Nah, minggu depan, insya Allah kita masih ada waktu untuk uh, mereview kembali semua materi yang uh, mungkin masih ada hal-hal yang masih perlu ditegaskan, dikonfirmasi, atau ada yang akan ditanyakan. Nah, materi kali ini, uh, pemetaan pengetahuan itu dengan menggunakan Fast Viewer, seperti yang telah saya sampaikan di grup, akan disampaikan oleh Pak Wardiono. Terima kasih Pak Wardiono sudah bersedia me me berbagi atau sharing ya mengenai post viewer. Soalnya saya uh, terus terang PD pede nih, mengajar post viewer. Masih baru uh, ilmunya, masih sangat cetek sekali. Uh, baik, uh, setelah nanti materi dari Pak Wardiono, kita masih akan lanjut untuk memeriksa uh, proyek-proyek Uh, yang kemarin uh, kelompok yang sudah kita siapkan, uh, persiapannya seperti apa dan bagaimana sehingga uh, kita bisa sama-sama mengecek uh, ininya ya, udah on the track apa belumnya. Ya. Uh, baik, kita mulai aja uh, materi kita kali ini dengan Pak Wardiono yaitu uh, mengenai pemetaan pengetahuan dengan menggunakan FOS Viewer. Uh, kepada Pak Wardiono, kami persilahkan. masih di mute Terima kasih, Bu si Gimana? Terima kasih, Bosi kok Suaranya kurang keras, Pak. Kurang keras? Ya, sedikit lagi. Masih belum jelas? Nah, oke. Okay, sip. Oke, okay, terima kasih, buah si. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Oke, okay, eh... Uh... Sesuai dengan permintaan Bu Osi, saya akan coba menjelaskan materi hari ini, yaitu bagaimana kita memanfaatkan Post Viewer ini untuk membuat peta, ya, membuat gambar grafik, mungkin lebih cepatnya sebagian orang bilangnya network, dengan memanfaatkan data bibliografi ataupun data-data scientific lain. Oke, okay, uh, langsung aja di layar kalian sudah ada materi praktikum visualisasi data bibliografi ya Silakan diunduh nanti uh, saya akan coba buka filenya sebentar Oke okay. Jenis screen sudah terlihat, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, okay. postur, visualisasi data bibliografi. Jadi, kemarin mungkin yang diajarin Bu Osi kebanyakan rumus, ya, ngitung lalu bentuknya, outputnya, tabel. Uh, kalau di apa pepatah mungkin pepatah di Indonesia mungkin kalian kenal gambar itu bercerita seribu kata jadi makanya kemudian visualisasi ini uh, lebih banyak dipakai untuk menceritakan ketimbang tabel-tabel tadi -tabel. ya kalau di tabel enak kita melihat bisa ukur spesifik ya, angkanya. Tapi dengan visualisasi kita dengan cepat bisa menyimpulkan bisa apa, menarik eh, apa, pengetahuan baru dengan melihat gambar-gambar yang ada. Karena gambar bicara seribu kata. Satu gambar bicara seribu kata. Nah, sebelum bicara lebih jauh lagi tentang post viewer yang perlu kalian perhatikan adalah force viewer bisa mendukung apa saja jadi intinya sebenarnya kalau di data scientific itu mereka nyebutnya data network network data data yang bisa menggambarkan hubungan hubungan antar term antar istilah, antar item atau antar apapun gitu ya dan link-link tadi, hubungan-hubungan tadi tergambarkan dalam network data. Network data ini biasanya sumbernya adalah force itu sendiri, jadi kalau kalian bikin nanti peta dengan force viewer, lalu kemudian peta itu kalian save menjadi network data, itu bisa dibuka lagi dengan force apapun depannya Atau bisa juga dengan GML, geographical markup language itu juga bisa atau dengan pajak ini adalah salah satu software lagi cuman kalau Pajek jeleknya mungkin apa ya tampilannya nggak terlalu friendly enggak terlalu fancy dibandingkan dengan uh, FOS viewer sebenarnya fungsinya mirip pajak juga bisa dipakai untuk beberapa data ya untuk data co-author co-occurant atau kemunculan banyaknya kata gitu ya menghitung banyaknya kata yang muncul dalam korpus kalau bicara korpus maka mungkin eh, perlu diingat materi eh apa text mining masih ada yang ingat ada yang ini udah pada lulus ya sistem informasi manajemen kalau sudah, maka korpus itu adalah bagian eh, masuk ke sini. Jadi, korpus kita itu bisa macam-macam untuk si fosil, bisa abstrak, bisa teks. Wah, pokoknya macam-macam lah, karena korpus itu ada kumpulan data, ya, kumpulan data yang kemudian kita bisa mining, kita bisa eh, ambil datanya untuk kita analisis. Nah, kalau bicara tentang co-authorship, ya berarti datanya harus terstruktur sedemikian rupa supaya data bibliografi datanya itu bisa dikenali. Oh, ini adalah autornya, ini titlenya, jadi formatnya itu harus terstruktur dengan baik. Nah, kalau data bibliografi biasanya udah standar, ya kan? ada nama, pengarang, penulis, penerbit, dan macam-macam lain. Ya. Data bibliografi sendiri bisa saja berasal dari database. Database bibliografi itu apa sih? Scopus, kemudian PubMed, Google Scholar itu database nggak? Iya. Tapi masalahnya nanti kita bicara lagi format bibliografik database apa yang disupport oleh Perpustakaan untuk bisa kita manfaatkan. Tapi pada intinya kalau kalian punya akses ke bibliografik database, ya maka kalian nanti bisa bikin co-authorship, bisa menampilkan co-occurrence berdasarkan ya, kemunculan katanya berapa banyak, clusteringnya seperti apa, sehingga kita bisa melihat peta dari apa, berdasarkan abstrak misalnya, dari koleksi penelitian, nah, itu kita bisa lihat, tuh, kita bisa gambarkan. Lalu kemudian kita juga, kalau data bibliografik kita itu dilengkapi sitasinya, data-data sitasi, kalau HCR 2 mark itu kan juga format bibliografik ya. Tapi itu enggak ada citasinya. Nah, ini kita nggak akan bisa manfaatkan berarti format-format data tersebut untuk data citasi. Tapi kalau untuk keyword atau co-authorship, itu mungkin bisa. Lalu kemudian, apalagi, bibliografi coupling. Kemarin kayaknya di materinya baru diajari. Bibliografi coupling. Juga ada co-citation. Nah, ini semua 12345 bisa memanfaatkan bibliographic database file sebagai inputnya di fossil Atau kalian pakai apa? Mendeley, Zotero, Endnotes, ya reference manager. Kalau kalian export atau kalian kumpulin data-data di reference manager kalian, lalu kemudian kalian export filenya ke dalam format reference manager yang bisa disupport sama Post Viewer nanti juga kita bisa lihat ya apa saja yang bisa disupport file manager sorry reference manager apa saja yang bisa dibaca oleh Post Viewer itu juga bisa kalian manfaatkan reference manager biasanya kalau kalian isi lengkap maka semuanya juga bisa tapi kembali lagi kalau kalian cuma copy copy doang mungkin citation nggak masuk ya citation juga artinya nggak akan bisa di buat lalu kemudian sumber yang lain untuk bikin peta pengetahuan atau peta data bibliografi atau peta data saintifik dengan foshiver basisnya adalah teks data nah di teks data ini kembali kita bisa pakai foshiver files yang disupport adalah teks file ya formatnya corpus.txt juga bibliografik, database file juga bisa, reference file juga juga bisa. Tapi nanti kalau teks data biasanya eh, yang kita analisis itu hanya berbentuk keyword. Kita nggak akan bisa analisis author atau organisasi atau countries karena teks datanya. Jadi kalau kalian punya kumpulan data abstrak dalam bidang ilmu perpustakaan, lalu kalian pengen lihat, nah ini bisa nih teks datanya dijadikan corpus files lalu corpus filenya itu kalian masukkan ke PostViewer. nanti kita akan coba beberapa hal tersebut uh, untuk kita kerjakan Oke okay. sebelum lanjut ke PostViewer, maka ada beberapa istilah yang mesti kalian pahami terminologi yang dipakai dikaitkan dengan uh, istilah yang uh, muncul nanti di menu atau di tampilan PostViewer. ya Nah, jadi kalau item, item dalam force viewer itu bisa berbentuk publikasi, bisa berbentuk orang peneliti, para penelitinya, atau bisa juga istilah-istilah. Jadi item ini adalah uh, objek-objek yang akan kita tampilkan dalam peta. Kalau peta kan ada peta jalan, ya, berarti itu peta jalan, berarti objek interest adalah jalan. Kalau ini peta wilayah, maka ini mungkin pembagian wilayah. Nah, kalau kita bicara peta pengetahuan, kita mau bicara pengetahuan tentang apa? Tentang publikasi, kah? tentang researchernya, kah? penelitinya, kah? atau tentang istilah-istilah yang ada dalam uh, science tadi, dalam pengetahuan tadi. Itu item namanya kalau di orang. Nah, Link itu adalah uh, apa? hubungan, hubungan antara item. Jadi kalau bicara link di foursquare, oh, ini linknya adalah oh berarti ini hubungan antara item yang satu dengan item yang lain. Kalau kita bicara publikasi, berarti antar publikasi yang satu dengan publikasi yang lain. Kalau researcher, peneliti, berarti antara peneliti dengan peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Kalau pengarang ya pengarang satu dengan pengarang yang lain, linknya hubungannya seperti apa? Nah, untuk setiap link itu ada strength, ada berapa besarnya hubungan. Antara pengarang si A dengan pengarang si B, itu kalian bisa lihat perhitungannya di rumus-rumus yang diberikan oleh Bu brosia. Ya. Plot kakak atau apapun itu, itu adalah untuk mengukur hubungan, sehingga kalian bisa melihat, oh, <coughs> kekuatan si A strength-nya adalah sekian terhadap dokumen. Misalnya, hal-hal seperti itu. Kita tidak perlu tahu lagi, <tuh> tidak perlu tahu lagi rumusannya. Nanti si post viewer yang akan menghitung itu semua, hasil perhitungannya itu akan ditampilkan dalam bentuk link dan diwujudkan kekuatannya dalam bentuk angka strength number. Jadi misalnya eh, <tuh> reference yang disitir di antara dua 2 publikasi dua artikel itu kekuatannya seperti apa maka uh, sumber ini adalah sumber yang terbaik yang terbaik, karena dia terbanyak di apa disitir nah ke, ke ke terbanyak jumlahnya itu biasanya diwakili oleh strength tadi karena linknya ini macam-macam bisa berupa juga jumlah katanya Misalnya jumlah kata A dan B itu ternyata nilainya 20. Nah, itu dari mana tuh? Bisa jadi nilai eksak. Berarti hubungan antara kata A dan B itu ada dalam 20 dokumen dan kekuatannya menjadi sekian. Nah, itu hitungannya ada di rumus yang diajarkan oleh Bu Rosi. Di force kita tinggal input aja datanya. Nanti biar si force viewer yang menghitung dan menggambarkan Itu enaknya. Jadi... Perlu nggak belajar rumusan yang dikasih Bu Osi? Tetap perlu, kenapa nanti di fosfior itu tidak melihat atau tidak menampilkan tabel perhitungannya? Nah, kalau kalian skripsi, kalian penelitian, maka biasanya selain gambar, selain peta tadi kalian juga tetap harus menampilkan rumusan yang bagaimana peta itu bisa dibuat. Jadi, artinya sebenarnya fosfior ini alat bantu untuk visualisasi. Tapi kalian tetap perlu untuk menghitung tadi, hitung-hitungan rumusan strength dalam perhitungan bibliometrik. Nah, network, network ini ya tidak lain adalah peta tadi. Dari link-link yang tercipta kita bisa melihat peta. Kekuatan-kekuatan yang sama bisa kita kumpulkan dalam bentuk ini cluster. Jadi item-item yang memiliki strength yang sama memiliki kekuatan link yang mirip-mirip atau... Kemunculan yang sama itu biasanya akan dibuatkan klaster oleh si fosvir. Nah, kalau di fosvir, klaster itu unik. Artinya, kalau satu publikasi sudah muncul di klaster A, maka dia tidak akan muncul di klaster B, hanya bisa muncul satu kali dalam sebuah klaster. Nah, problemnya juga si fosvir itu tidak memunculkan semua klaster. Sorry, tidak memunculkan semua item dalam clustering. Jadi kadang-kadang ada item yang tidak memiliki cluster atau item yang tidak tidak tergabung dalam apa, cluster yang ada, gitu. Karena kita di Foursquare tuh kita bisa atur mau berapa batasannya. Nah, clustering ini kumpulan tadi. Lalu kemudian weight and score atribut jadi dari setiap term, dari setiap item itu tadi, sekali lagi tadi ada strength itu bagian dari score ya, weightnya, beratnya berapa. Tapi kalau misalnya untuk itemnya itu sendiri, biasanya akan ada weight kita nyebutnya di Karena weight of item itu menunjukkan penting tidaknya, jadi bobot bobot dari item itu akan menunjukkan penting tidaknya sebuah item. Kalau item ini bobotnya bobotnya dapat nilai 20 sementara item yang lain bobotnya dapat nilai 5. Berarti item yang pertama itu lebih penting, lebih lebih utama dibandingkan item yang kedua. Oke. Jadi skor itu nilainya ini adalah bobotnya. Oh, bobotnya lebih tinggi. Taunya lebih tinggi ya, karena skornya, karena nilai bobotnya lebih besar dari yang lainnya. Ini semua akan bisa digambarkan. Oke. Okay. Nah, ini adalah tampilannya kira-kira kayak gini ya. Kalau di nanti di apa? Post Viewer. Ada. Biasanya kita akan kalau kalian bicara tentang tadi sumber data kita apa? Kalau kita bicaranya sumber datanya adalah bibliografik data berbasis ini ya tiga, lalu kemudian teks data basisnya satu dua tiga, itu biasanya kita akan punya akan tampil hanya empat, yang nomor tiga tidak muncul. Nomor tiga ini akan muncul hanya untuk data-data fusion. Jadi kalau biasanya eh, kalian tidak akan melihat ini. Hmm. Main panel, ini adalah peta kita. Ini tadi item-itemnya, nih, titik-titik ini adalah item. Lalu bobotnya atau weightnya, skornya, nilainya itu diwakili dengan besar kecilnya. Lalu kemudian linknya itu digambarkan dengan garis-garis. Cluster, itu adalah warnanya. Berarti ini peta ini menghasilkan 1, 2, 3, 4 cluster. Oh, ada 5. Nah, 5-nya di mana nih? Kita mesti lihat. Ada yang lain kah? Mungkin ini ada yang kuning-kuning. Nah, cluster-nya ada lima. link ada sembilan Berarti, antar item itu ada 92 sembilan Link total kekuatannya dapat skor 563. ratus citation ada 518 untuk jurnal finance academic management eh, academic managerial journal ini judul-judul majalah ya terbitan publikasi melihat hubungan antar publikasi ini ini petanya muncul seperti ini. di nomor dua, kita bisa atur visualisasinya mau berdasarkan apa bobotnya berdasarkan citasi, nanti kita bisa coba-coba lalu nomor empat, ini adalah gambaran overview jadi ini kita lagi ngezoom, kalau kita lihat totalnya bahkan merah, hijau, biru-biru, kuning, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Total keseluruhan peta memang ada 5 cluster, tapi yang kita gambarkan di sini yang muncul hanya ada 4. Karena kita lagi spesifik melihat salah satu item saja, hubungannya seperti apa. Lalu kemudian di nomor lima, ini adalah actionnya. Jadi, kalau kalian mau buat peta, ya pakainya action yang ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita mulai cobain ya. Jadi, yang pertama kali, yang pertama kali tentu yang harus kalian lakukan adalah mengakses atau menginstall fosil. Bentar, saya. Pindah Windows ke sini. gimana fastviewer bisa diunduh? Kalian bisa langsung link ini, kalian klik ya. Ini fastviewer home. Mau unduh silakan download. Yang terbaru itu versi 1.6.18. Saya masih pakai yang versi 2019. Jadi 6.13 ya. Kalau yang Windows kalian unduh yang ini, ini sudah lengkap, tinggal kalian install. Basisnya Java, jadi sebenarnya bisa running di mesin apapun, mau Windows 10, 11, kayak. Cuman sekarang masalahnya Java-nya disupport sama Windows berapa, itu yang problem. Jadi kalian unduh, lalu kalian ekstrak. Begitu kalian ekstrak, udah. Jadi ini contohnya yang sudah saya ekstrak bekasnya ya ini Foss viewer 161 eksek kalau di ekstrak maka filenya cuman satu dan ini yang saya panggil di sini data ini adalah beberapa contoh data tadi saya bicara kita bicara korpus ya kemudian kita bicara jurnal bagaimana kita memetakan jurnal ini adalah beberapa contoh data yang bisa di apa ya bisa dimanfaatkan untuk tampilan untuk apa mempelajari untuk mengutak atik si fosil lebih jauh manualnya gimana manualnya ada di sini PDF jadi yang tadi saya jelaskan itu sebagian sudah ada di manual kalau kalian mau baca lebih jauh lagi ada di sini pak simple ya nggak banyak banyak banget ukuran besarnya berapa bentar Kalau nggak salah tadi saya sudah download post viewer yang terbaru. Ada di mana ya? Ini yang 118 isinya cuma ukuran cuma 61 MB. Oke. Okay. Kalau itu sudah kalian ekstrak sudah kalian simpan, maka hasilnya harusnya adalah ini tadi. Nah, saya tinggal double click Sudah kebuka belum? Oh, belum. Oke. Okay. Ini bukan open source tapi ini free, kalian bebas makanya Tapi tidak boleh dimodifikasi karena juga tidak bisa dimodifikasi. Hanya saja eh, buat peneliti buat siapapun student kalian bisa manfaatkan ini langsung tanpa harus punya lisensi. Oke, okay. nah begitu dibuka maka sekali lagi ini adalah mainnya, ini kontrol visual, lalu yang ini eh, apa viewer, jadi wakil dari ininya representasinya dalam bentuk kecil ya, lalu kemudian ini adalah kontrol kita untuk membuat atau memulai membuat peta kalau kurang lebar gambarnya kalian bisa atur di sini ya nanti kalau eh, apa petanya sudah ada ini bisa kalian atur juga labelnya Seperti apa teksnya oke okay. Nah eh, pengalaman saya kalau kalian punya akun di database bibliografi maka uh, post viewer enak banget tapi kalau kalian nggak punya akun maka berarti kalian harus apa ya mengumpulkan mengumpulkan data-data bibliografi tadi data-data abstraknya secara manual gitu ya dan yang paling enak ya harusnya kalian pakai uh, reference manager mau Zotero kah mau Mendelay? Kah mau endnote kah? Pokoknya eh, pilih kalau kalian nggak punya akun, pilih eh, reference manager yang bisa kalian pakai. Nah, di sini begitu kita create map, nanti mau berdasarkan network data atau berdasarkan bibliografik data atau berdasarkan teks. Saya akan mulai dengan yang paling sering kalian gunakan kemungkinan besar adalah ini ya. Karena bibliografi coupling dan kawan-kawannya itu ada di sini atau di sini biasanya. Kemungkinan besar di sini. Seperti tadi ya. Saya kembali ke presentasi yang ini tadi. Kalau kalian mau lengkap datanya, mau menganalisa menampilkan berbagai macam peta maka data bibliografik data yang berasal dari bibliografik database itu akan punya banyak opsi ketimbang basisnya teks data atau network data. Oke, jadi kita biasanya mainnya di sini. Kalau kalian mengumpulin abstrak doang, ya berarti teks data. Oke, kita coba dulu yang ini. Next sumbernya dari mana ya. Apakah dari database files? database file yang bisa kita manfaatkan adalah web of science atau data Scopus, database skopus dimension atau PubMed yang dua ini eh, agak sulit buat kalian kalau kalian tidak punya akun untuk mengakses kedua database ini dimension dan PubMed itu ada yang free nya, Jadi nanti kita akan coba ini lalu kemudian yang kedua tadi yang saya bilang kalau kalian enggak punya akses ya ke data-data Scopus atau Web of Science atau Dimension atau Web webpub kalian enggak punya akses maka kalian bisa membuat data bibliografi dengan memanfaatkan Reference Manager bisa pakai RIS ya formatnya EndNote atau RefWorks loh Pak kok enggak ada Zotero dan Mendeley di sini. nggak apa-apa. Zotero, Mendeley, RefWorks and Note itu akan punya RIS. Format untuk basis reference manager yang RIS. Nah, artinya dari Mendeley, dari Zotero tadi kita ekspor datanya ke RIS. Ini saya coba buka ya. Saya punya Zotero, saya pakainya Zotero timbang Mendeley. Ini kalau kita pilih dari database kita, My Library misalnya, saya ekspor. Siapa yang belum pakai Reference Manager? Kalau belum pakai Reference Manager, pakailah. Itu akan memudahkan kalian membuat skripsi nanti. Dan kalau udah ada begini, kalian mau menganalisis, membuat peta penelitian kalian akan mudah sekali. Ini bisa dilihat ya. Waktu mengekspor, formatnya bisa macam-macam. Salah satunya adalah bisa EndNote atau bisa juga RIS. Nah biasanya RIS ini format yang cukup standar ya di Reference Manager. Apapun biasanya tersedia RIS. Oleh karena itu kalian bisa pakai ekspornya ke RIS, lalu kemudian kalian ekspor seluruh data citasi, eh sorry, seluruh Data reference manager kalian dalam Zotero ini nanti data yang sudah kalian ekspor itu itu yang kita buka dengan Post Viewer sehingga nanti kita bisa lihat petanya seperti apa kira-kira gitu mau dicobain boleh saya pakai RIS. ya ini ada berapa 225 item oke okay. saya ekspor ekspornya kemana ini saya sudah pernah mengekspor ini sebenarnya. My library risk ya. Oke, okay, my library risk 2 misalnya. Hari ini tanggal 2022 05 19. Oke, okay, sudah diekspor ya. Maka kemudian kita kembali ke source viewer. Kita pakai ini, read from next. Nah, ini kalau EndNote apa file Enotea kalau Reflog? Apa file re Reflognya? Saya pakai RIS. Oke, okay. belum ada datanya karena kita belum pernah akses. Nah, ini ada di sini, Foursilver. Tadi kita simpannya di mana? Nah, kalian harus ingat tadi, simpennya di mana? RIS-nya hasil ekspornya di mana? Saya tadi ngekspornya ke dokumen, lalu ada ebook. list saja berdasarkan name e-book, mana e eh, download dokumen, salah. Dokumen lalu ada e -book. Dan di sini ada ris 2020 yang baru saja kita buat Oke. Okay. Next. Nah, kita bisa atur. Tadi kita mau nampilin apa? Co-authorship atau co-occurrence? Kalau ke authorship otomatis unit analysis itemnya adalah author ya. Kalau full counting, full counting itu apa? Ini dia. Full counting itu ngitung-ngitung langsung ke apa adanya. Tapi kalau fractional berarti fraksio apa fraktalnya aja yang kita hitung berdasarkan data fractionalnya aja. Frak, eh, apa? Rumusan-rumusan ya hmm. saya nggak tahu nih detailnya. Mungkin Bu Osi yang bisa lebih menjawab ya. Jadi ini catatannya di sini ya. Kalau co-author dokumen 10 author, each of co-author links as weight of per 10 sepuluh. Nah, itu adalah fractional. Kalau full counting ya kita apa adanya. Lalu kemudian berapa jumlah author per dokumen? Jadi kalau di dokumen kita itu di data bibliografi itu ternyata ada dokumen yang isinya pengarangnya lebih dari 25 nah berarti nanti uh, autor yang ke-26 tidak akan itu nah, ini kita bisa batasin, kita bisa atur saya mau berapa lima aja lah kayaknya nggak ada artikel yang lebih dari lima pengarang kan oke okay. ya ini bisa diatur kalian bisa ngatur co-authorship outer author, tujuh pengarang satu artikel next nah ternyata ketemu ada 12 pengarang lalu minimum number of document of an author satu author bisa berapa dokumen ternyata di sini cuma ada dua maksimalnya karena tadi kita pakai data reference ya data reference kita ngumpulin kemungkinan besar kan apa autornya banyak banget, tapi dokumennya tidak banyak. Gitu ya, dari 296 autor hanya ada 12 apa 12 nama yang dokumennya lebih dari satu, yaitu dua. Kalau kita kurangin, oh, dia nambah tuh jadi 296, nah, kita bisa atur. Kita mau kelompokin clustering-nya berdasarkan threshold ini, berdasarkan berapa dokumen untuk tiap pengarangnya. Oke, okay, karena dua ya sudah, ikutin aja dulu. Tadi ada hanya ada 12 yang satu dokumen, apa sepengarang ya, mengarang lebih dari satu dokumen ya. Jadi cuma ada 12 nama pengarangnya, kita bisa lihat. Nah ini dia. Nah, Strengthnya, bobotnya tadi, kekuatannya tadi, hubungan antar pengarangnya ini. Nah, Clustering-nya berarti bisa seperti apa? Nah, kita lihat aja. Apakah semuanya akan ditampilkan atau hanya 4 saja? Saya bilang semuanya dia tampilin nah, Ini. Jadi sebenarnya kalau clustering data Zotero saya, ini adalah pengarang-pengarang yang satu cluster. Satu cluster. Karena mereka bareng-bareng nulis artikel, entah dalam dokumen yang sama atau dokumen yang terpisah, ya, tapi nama ini muncul. Nah, ini adalah klasternya. Jelek ya? Iya, jelek karena datanya juga terbatas, ya. Cuma 225. Kalau datanya lebih banyak, mungkin akan seru. Nah, ini juga kita bisa atur ya tadi, berdasarkan linknya kan. Nah bobotnya lihat lingkarannya berubah ya kalau berdasarkan dokumen maka Wardiono gede nih dokumennya kalau kita lihat di sini dokumennya ada empat tapi linknya nol karena Wardiono itu di Zotero saya ternyata ada empat dokumen yang dikarang oleh Wardiono nih ya di bawah kalian perhatikan di bawah tapi Linknya, Mordiono tidak kerjasama dengan nama-nama yang lain yang ada di Zotero tadi, di data Zotero. Total cluster, maka ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berdasarkan dokumen, saya nilainya gede. Tapi kalau saya berdasarkan link, maka saya nilainya kecil dibandingkan dengan Shirley. Nah, ini bisa kita atur overlay. Nah, ini kalau data bibliografi biasanya ada terbitannya Kapan dia terbit? Jadi, dengan visualisasi ini juga kita bisa melihat. Dokumen misalnya. Wah, ternyata dokumennya di atas tahun 2010. Judith Ains. Itu semua, nah, tapi si Gregor, Sir sirli Gregor ini si Gregor, itu ternyata mungkin angkanya di tahun berapa nih? Tahun 2000, agak aneh nih, uh, berdasarkan dokumen. Oke, okay. average publication year ini rata-rata jadinya -rata. ya. Berarti ini terbaru karena ini average publication years. Ini berarti paling lama warna ini. Densitas. Kita juga bisa atur berdasarkan dokumen atau berdasarkan link. Warnanya, ya, warnanya kita bisa pilih. predifine aja. Saya mau pakai plasma. Nah, saya mau pakai cool and warm. Oh, berarti berdasarkan dokumen. Dokumen Wardiono-Wardiono uh, ini paling banyak dokumennya karena dia paling merah. Sementara meskipun dia linknya banyak, tapi dokumennya mungkin hanya satu atau dua. Kalau kita lihatnya, dokumennya dua. Dokumennya, oh, dokumennya Samson, dua-dua juga. Sementara saya, dokumennya empat. Jadi saya paling dominan di sini. Berdasarkan densitas. Dan seterusnya, silakan. Nah. Kalau sudah bisa seperti ini, problemnya adalah bagaimana kalian membaca peta. Bukan hanya menampilkan, karena dari sini kita bisa menyimpulkan. Apa yang akan kita bisa simpulkan, Macam-macam. Oke, sekarang kita cari yang lain, data yang lebih lengkap. Saya punya data lengkap dari Scopus. Saya akan klik ke Network Data kan sore ke bibliographic data yang asalnya dari Scopus. Kali ini saya dari Scopus. Oh ya, yeah. API itu apa? API ini uh, jadi si Postviewer itu akan ngobrol langsung dengan basis datanya. Kalau tadi kan kita uh, Zotero kemudian kita ekspor dulu, lalu dari ekspor data yang kita ekspor lalu kemudian kita import ke Postviewer. Itu kita kerjakan manual. Tapi kalau pakai API ini, kita bisa langsung bisa memanfaatkan uh, database-nya mereka secara live. Ya. Problemnya adalah biasanya kalau API ini kalian harus berbayar. Saya enggak tahu, cross-ref biasanya gratis. Europe PNC juga gratis. Ya. Nah, API-nya tersedia nggak? API-nya kalian harus daftar enggak? Jadi nanti cifos viewer gitu. Tinggal mengakses akun API terus cari dari API-nya maka petanya langsung muncul. Kita nggak perlu ekspor impor Kalau yang ini tadi kita ekspor impor Begitu juga yang bibliographic database. Ini saya sudah punya yang dari Scopus misalnya. Yang dari Scopus itu saya punya Hmm, sebentar, ada di download. Lalu ini data penelitian saya, data Scopus, digital Preservation ya. Formatnya dalam bentuk CSV. Nanti kita bisa buka format CSV-nya untuk melihat kira-kira apa sih isinya ya. si Scopus itu datanya. Tapi saya import aja dulu, oke? Okay. next Datanya cukup besar karena ada sekitar 2.500-an artikel kalau nggak salah ya. Dokumen dari Scopus ini yang saya coba unduh. Dokumennya tentang apa? Tentang digital preservation. Oke, sambil menunggu saya coba bukain. Oh udah, wah sama. Tadi opsinya banyak ya, karena database-nya juga lengkap. Ada pengarang, ada citasi dan segala macam. Kalian bisa memilih tadi tuh yang ini. Jangan lupa nih. Mau memilih apa? Co-authorship, hubungan antar pengarang, hubungan antar katanya, link antar katanya, atau hubungan antar citasinya, atau mau ngitung bibliografi coupling. Silahkan kalian bisa main-main di sini. Saya kembali lagi yang simpel-simpel aja ya. Co-authorship misalnya. co berdasarkan organisasi atau berdasarkan negara? Nah, ini juga bisa kalian pilih. Co-authorship-nya berdasarkan autornya. Next. berapa jumlah dokumen batasannya 5 oke minimumnya sitasinya nggak perlu saya nggak perlu ini karena saya berdasarkan pengarang ya tadi maka ada 62 ada 62 dari 2.500 record tadi contoh data bibliografi ada 2.421 pengarang ya tapi yang punya punya buku atau punya artikel 5 ke atas itu hanya 62. Jadi nanti kita akan konsentrasi di 62 nama ini saja. Bisa dikurangin bisa. 62-nya nambah. Ya. Tinggal sekarang kalian mau seapa, kebutuhannya seperti apa. Next tadi ada 62 ya 62 ini yang strengthnya paling tinggi 62 yang teratas dari 1000 sekian eh, 2000 sekian tadi Oke okay. Nah ini adalah nama-namanya Wah yang ini nggak perlu nih Oke okay. saya bisa buangin kalau kalian mau buang ya ini kan station tapi stationnya banyak janganlah. Saya mau masukin semuanya jadi. Kalian bisa pilih mana yang akan kalian tampilkan di peta, mana yang tidak. Kalau sudah finish. Apakah semuanya nanti ada kalau semuanya maka clustering ada yang ini. Yang muncul dari 62 kalau di clustering itu hanya ada 19 cluster. Apakah 62, 62-nya akan dimunculin atau hanya yang 19? Kalau yang 19 doang, jawab yes. Tapi kalau yang 62-nya kalian mau tampilkan semua, jawab no. Karena yang diminta adalah largest. Unconnected. Jadi cluster-cluster yang tidak berhubungan, itu akan dibuang. Yang ditampilkan hanya yang 19. Saya bilang, oke okay, saya tampilnya yang 19-nya selanjutnya. Nah ini Ini adalah 19 nama Kita bisa tahu ya Hijau Ungu Kuning kehijauan Biru Kemudian merah Sebenarnya ada banyak nih 1234564 string Ya Klusternya yang ditampilkan Cuman 12345 yang berhubungan tadi. Dari sini, saya bisa lihat ternyata kalau bicara tentang digital preservation, maka nama-nama ini nih, yang dominan. Baker, Rober, Nelson. Nelson, dokumennya ada 32 dokumen yang ngarang. Terkait dengan 32 dokumen, nama dia. ya Kalian lihat di bagian bawah sini ya maka bisa jadi si Nelson ini orang penting nih dalam digital preservation. Dokumener 32. Rober 29, Baker 26. Hubungannya ini bisa kalian lihat. Tapi hubungannya ternyata kecil. Hubungan antar si siapa? Pengarang itu rendah. Oh ada nih 6. Bagus mendingan. Yang ini berapa? cuman satu, linkstank. Yang ini tiga, yang ini enam. Berarti Robert, Mayer, biasanya kerjasama nih tulisan. Kalian overlay. Nah ini bisa kelihatan tahunnya. Oke, okay. Nelson. Wow, Nelson banyak. Kenang aja dia dari tahun 2011 sudah nulis. Robert juga banyak. Mungkin dari 2011 ke atas, ya 2010 ya. Barat Baratayro itu dari tahun 2010. Ini bisa kalian lihat. Kalau kalian pengin buku-buku terbaru, ya berarti jangan Nelson atau dokumen-dokumen yang terbaru, pilih yang warnanya kuning. Brunel, Kelly, Fox, ini dua retake. Mungkin dia dokumennya dikit, tapi kalau ngelihat keterbaruan maka nama-nama yang kuning ini karya karyanya lebih terbaru. Densitas visualization seperti ini. Kembali lagi, saya mau pakai link atau dokumen atau citation atau apa. Kalau saya pakai link maka gambarnya jadi beda. Density color nya saya mau pakai yang rainbow. Ya kan berarti kalau berdasarkan jumlah link-nya kekuatan linknya bobot linknya Rover sama Baker sama Nelson tapi kalau berdasarkan jumlah dokumennya maka Nelson yang paling utama kesimpulannya apa kalian yang harus menyimpulkan untuk penelitian ini untuk peta ini tugasnya foer membantu kalian untuk menampilkan berbagai macam variasi tadi peta. Jadi kalau dibilang begini ternyata ada dua, dua kelompok ya terkait dengan preservasi digital berdasarkan nama-nama ini berdasarkan densitasnya skopus tadi skopus Sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Cukup jelas semua. Ada 44 anak. Cukup jelas terkait dengan visualisasi tadi. Kita dari tadi ngomongin tentang orang ya. Sekarang kalau saya ganti deh datanya masih sama dari skopus juga yang tadi, tapi kali ini saya bukan pengarang, tapi keyword. Keyword itu berarti co-occurrence, kemunculan. Kemunculan dari apa? Dari semua kata yang muncul, biasanya ini dari apa? Dari eh, apa? abstrak, ya. dari judul, semua all keyword diambil atau dari keyword yang diberikan oleh pengarang jadi biasanya kalau artikel di bawah kan selalu ada keyword ya keyword itu siapa yang menentukan tentu pengarang atau bisa juga berdasarkan indeks keyword oke kita pengen lihat yang umum aja dulu semua kata semua kata kunci kita coba tampilkan next nah berapa nilai terendahnya keyword yang akan kita batasi. Ini kalau di sini dibilang 5 keyword. Saya 5 enggak deh. Saya ambil 10 keyword. Nah, 10 keyword itu berarti kemunculan 10 kali baru dia bisa dihitung. Jadi dari keyword yang ada 5800 keyword kata kuncinya. Yang punya kemunculan 10 ke atas itu hanya 159. Oke? Okay. Dari 159 ini semuanya akan diambil atau kita hanya akan ngambil 150 saja. Terserah kalian boleh mengatur ini. Saya ambil apa adanya x. Dan ini adalah kata kunci yang muncul dan Link antar kata tersebut. Oke, finish. Nah, yang heran. Kita kan lagi bicara digital preservation -nya. Ya otomatis digital preservation paling besar. Kalau networknya, nya wuih. Clustering-nya ada berapa? Ini kita bisa lihat di bawah. Clustering-nya ada 7. Link-nya 3714. Ya. Jadi kalau ngomongin digital preservation itu bisa ngomongin macam-macam, bisa ngomongin historic preservation, bisa ngomongin apa nih, digital image storage, bisa ngomongin tentang digital libraries, bisa ngomongin tentang digital curation, ada hubungannya semua. Kalau kita bicara tentang digital preservation, tapi dari dokumen tadi yang ada di Scopus, maka hubungan antara digital curation dengan preservation itu seperti apa? Oh ini terlalu kecil gambarnya. Oke, kita zoom. Kita lihat digital curation dengan preservation. Oh ini. Oops. yang ini ya. Ya. Ini dia. Digital curation dengan digital preservation. Link strength-nya 48. Oh, berarti kuat hubungannya antara digital preservation dengan digital curation. Lalu kalau digital libraries dengan preservation kira-kira apa hubungannya? Uh, terlalu rumit Oke, kita lihat dulu Lampen. Bisa nggak kita dapat? Nah, ini dia. Digital libraries, woy, length stringnya 283. Berarti di dokumen-dokumen tadi kita bisa simpulkan Ketimbang dengan digital curation, digital preservation yang berhubungan dengan libraries lebih banyak dibahas. Seru ya? Kita bisa dengan cepat membaca, nggak perlu baca tadi 2.500 dokumen tadi, kita sudah bisa menyimpulkan apa nih digital preservation dengan uh, digital storage hubungannya seperti apa? Uh, banyak benar siapa keluarkah Oke kita balik coba Hah? tidak bisa itemnya kita kita buang saya mau ambil semua digital aja lah. digital Oke digital tadi kita ngambil apa? Digital preservation ya. Cluster normal 1 digital digital storage. Nah ini digital storage dengan nyambungnya di sini. Nah, 638. Berarti term digital storage itu juga erat-erat kaitannya dengan digital preservation dalam dokumen-dokumen yang tadi kita analisis, kita tampilkan. Overlay dengan visualisasinya, oke kita lihat lagi. Kita lihat dari tahun ininya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat yang terbaru kalau bicara dengan digital preservation, digital preservation ya, itu ternyata dari tahun sekitar 2012 lagi ternyata sementara kalau bicara tentang digital image storage itu tahun 2010 juga sudah ada ya ya kalau bicara artikel-artikel terbaru, berarti keterkinian maka ini topik-topik ini yang gue ningguin fotogrametri cultural heritage digital heritage apalagi Academic libraries. itu yang baru-baru nih open access benar ya big data Human social media, maka digital preservation yang berhubungan dengan academic library itu cukup menarik karena ini suatu apa ya, topiknya juga baru nih, belum terlalu lama, umurnya masih lima tahunan, enam tahunan lah, kembali densitas, mau berdasarkan occurrence atau berdasarkan length string. Apa string linknya, kekuatan hubungannya atau berdasarkan jumlah linknya. Ini kalau jumlah link begini. Tapi kalau occurrence-nya begini. densitasnya jangan dikaiti kita mau ganti pakai rainbow. Eh, mana rainbow. Tadi udah rainbow. Pakai cool and warm. Yang paling panas digital preservation. Digital library nomor 2. Tapi kalau lihat tadi kita mau ngambil digital libraries ya, digital libraries ternyata academic libraries ya dia nggak banyak juga netral, biasa saja putih, netral tengah-tengah. Karena kan kalau yang di sini berarti dia eh, makin sedikit ya. Putih itu ada di tengah-tengah, tidak terlalu panas. Metodenya mau pakai apa? Fraksional update, gambarnya jadi beda. Kalau kita mau pakai associate strength, update, beda lagi. Ini kalau kalian tahu mau pakai yang mana, nah ini berarti harus kalian harus paham dulu, rumus ini dipakai untuk apa? Kenapa kita harus pakai linear log atau modularity? Kenapa kita tidak hanya pakainya yang No normalization ya. nah ini tinggal kita rumusan itu fungsinya di sini menentukan metode apa untuk menampilkan peta ya Oke ada pertanyaan sampai di sini ini terkait dengan keyword Jadi kalau ada tugas untuk bikin Mau cari penelitian apa sih yang terbaru untuk bidang kita? Carilah, kumpulkanlah semua dokumen yang berhubungan dengan topik yang kalian cari tadi ya. Lalu kalian analisis dengan model seperti ini. Tentu kalau kalian mau browsing ya, mau pengen lihat keterbaruan dan kawan-kawannya ya, semakin banyak dokumennya akan semakin baik. Tampilannya juga akan jadi mungkin makin seru ya. Nah, kalau ini sudah spesifik sekali, nih kata kuncinya adalah digital preservation dan long term digital preservation. Makanya munculnya ini, ada yang mau ditanyain dulu atau mau lanjut? Cukup jelas. Ini kalau nggak ada yang respon, saya bingung juga nih. Tidur. Baik, oh, izin bertanya. Ya. Uh, jadi untuk masukin dokumennya itu, harus dokumen yang full atau bisa Wah. bagian daftar Enggak. pustakanya aja? Nggak. Nggak perlu. Kita coba ya, tadi yang Scopus ya. Saya tadi mau menunjukin yang data Scopus, uh, Scopus itu tadi ada di... Sebentar, ada di... Dokumen download atau ada di download saya. Dia ada di download. Ini kalau data skopus yang saya pakai ya ini uh, ini dia. Afiliasi oh bukan. Jadi filenya judulnya data skopus. Maaf. Di di di di di di atas corpus nih CSV ya formatnya ini kalau saya buka ya pakai Excel maximize nah ini kan datanya data beginian aja nggak nggak ada full text -nya. tuh hanya saja ini keren banget nih datanya lengkap ada citation-nya, ada macam-macam Author keyword makanya tadi ada ya author keyword, indeksnya, daftar referensinya ada semua. Udah daftar referensinya lengkap. Bisa nggak kalian buat data seperti ini kalau manual? Kalau bikin pakai tadi reference manager, kalau ini bisa kalian lengkapin, ya pasti outputnya juga akan mirip-mirip. Oke. Okay. Berarti kalau misalkan skripsi ini, Pak, kan praktikonya hmm. nanti pakai skripsi hmm. untuk menggunakan mencari bibliografik bibliografik coupling itu dengan cara manual dibikin dulu. Iya referensinya berarti mesti kalian masukin dulu di sini hmm. kalau enggak ya enggak bakalan bisa Untuk ini abstrak, abstraknya hmm. enggak Filenya apa oh iya pak file nanti kalau yang manual itu di-save-nya pakai Zotero USB atau pakai reference juga juga manager atau... dulu oh, tetap kamu masukinnya ke sana aja dulu karena di sana akan lebih enak ya coba Zotero misalnya ada citation nggak sih? Ada citation nggak di Zotero? Coba kalian bikin deh. Ini kan info bisa ditambahin enggak Sebentar coba. Tag tag tag tag citation. Oh no, nggak ada citation ya? Tagging related. Nah di Zotero nggak ada citation nih jeleknya. Berarti kita agak rumit kalau harus mau bikin citation. Coba kita dokumen jurnal artikel uh, dibuka ada nggak si citation call number date extra nggak oh, ada juga citation oke okay, kita ganti cilet uh, jadi bukan book tapi jadi apa uh, jurnal artikel ada citationnya nggak? Ah, citation-nya ada juga nih berarti. berarti agak sulit kalau citation ya. Bibliographic coupling berarti kalian mesti eh uh, bibliographic coupling pakai apa ya? mau enggak mau kalian cari format gitu ya. Mungkin tadi format CSV ini misalnya Ya kalian masukin tuh baru bisa deh. Tapi bisa nggak kalian lengkapin semua data ini eh, apa dengan baik dan benar. DOI-nya, linknya, ya. Author keywordnya apa, yang diindeks apa, reference-nya kalian masukin. Jenis dokumennya apa? kalian masukin semua nih publicationnya final nah, ya id-nya bisa kalian bikin sembarangan lah tapi data-datanya mewakili skripsi yang kalian lengkapi nah itu baru bisa mungkin diimport ke cross viewer tapi ingat ini formatnya scopus ada lagi format yang lain apa oke okay. uh, kalau tadi kan ada pubmed lalu kemudian ada apa dimension ya di dimension dimension itu apa sih dimension itu sama mirip sama skopus dimension ini dia dimension oke okay, kita coba ya di dimension itu ada yang free ya jadi kalau kalian ke dimension lalu kemudian ada produk Nah, free version ini kalian bisa manfaatin ini akses for free cuman terbatas ya kalau kalian mau export tadi kalian fungsi login dulu loginnya gimana silakan register cuman pakai email doang kok free saya login pakai email saya Mau oh, Oke okay, passwordnya adalah Nah karena saya sudah pakai sudah login ya maka saya nyari tinggal saya nyari apa library science library science. full data wah ada 5 juta saya mau cari yang 2022 aja yang terbaru limit tuh ada 38 eh saya mau cari yang open access all open access yang gold green dan gold Green aja ada 53 Apakah perlu semuanya nah ini proses pencarian inilah yang akan menentukan layar apa sorry fos kalian nantinya saya mau cari yang artikel aja buku saya tidak perlu Publication 2022, Gold Green, Artikel, Library Science, ada berapa? 42.000. Oke, okay. saya mau langsung analisis boleh, tapi karena ini yang free, ini dia, kita bisa ekspor. Ekspornya pakai format CSV atau mau pakai yang post viewer? Saya pilih yang post viewer nya adalah ini, yang free itu ini. Jadi kita punya 42.672 kan. Tapi kita hanya bisa mengakses 2.500 sekali download. Kalau kita pakai yang berbayar, mungkin ini bisa sekaligus semua Ini kalau saya ekspor, ini ekspornya cukup lama ya. Nggak, nggak nggak nggak mudah kalau hasil ekspor maka ekspor hasil ekspornya ini saya bisa tunjukin bukan download Sorry dokumen ada di ebook nah ini kalau kita lihat get modified ya ini dimension publication Tadi malam saya download, ada 43 MB, CSV-nya doang tuh. Ya kalau buat main-main oke okay lah, tapi kalau buat penelitian ini kegedean. Kalian berapa lama akan menganalisis berapa, tadi rekornya 42.000. Jadi kata kuncinya harus di spesifikasikan lagi, jangan terlalu cenerik. Ini kalau ini kita buka. nah ini. mirip ya tapi bentuknya seperti ini data doi title abstract source title year citation ada nggak Kalau ini ada site reference tapi cara penulisan citasinya beda ya dengan yang tadi, eh, apa, Scopus? Nah, artinya kalian mau pakai format yang mana? Karena kalau kalian pakai format Scopus, lalu kalian importnya ke Fossil or pakai format Dimension, ya, jadinya berantakan. Tidak dikenali formatnya, kira-kira gitu. Oke? Nah, baik Pak kalau yeah. kalian mau coba yang ini sama aja create tadi ya bibliografi kali ini kita pakai yang dimension punya yang dimension kliknya di dimension sudah ada oh belum ada oke okay, kita buka tadi ada di download bukan download dokumen ada di dokumen lalu kemudian di dokumen ada di ebook Nah nih dimension publication yang terakhir next sama prosesnya cuman ini berarti baca sekian mega file tadi mau pakai citation-nya kah bibliografi coupling oke okay. ini bibliografi coupling ya next berapa sitasi yang di dokumennya mau kalian hitung. Harus ada lima dokumen minimal citasinya. Next. Ada 991. Next. Tuh. Finish. Semuanya mau ditampilin? iya ngitung deh dia. Selama formatnya memang didesain bisa untuk bibliografi kopling, maka selesai. Tapi kalau nggak nyusunnya sembarangan gitu ya ya sudah. Jadinya nggak nyambung. Nah ini overlay-nya begini. Oh punok juga dia. Yang terbaru si ini Danza. SARS cov Ini tentang COVID ya. Vaksin COVID kalau nggak salah. Kata kuncinya. Mau di zoom, silahkan saya kelihatan ya tapi kalau dilihat relationnya linknya dikit banget ya ini nggak mau nggak nempel nge kemana-mana kalau si Thompson masih nempel ya eh. Thompson ini siapa nih Honey ini masih nyambung, Tapi yang lainnya tidak ada link. Cara bacanya gimana? Saya belum menguasai bibliografi kopling seperti Bu Osi jadi ini harus kuasai dulu bibliografi kopling. Baru kemudian kalian bisa baca nih, menerjemahkan ini gambar. Oke, okay. ada pertanyaan? Saya izin lagi sebentar kembali ke. Terima kasih Pak. Oke, okay. course ya. Di sini ada bahan-bahan bacaan tambahan. Kalau kalian mau pelajarin, ini bagaimana Force Viewer ya. Dari mulai masang sampai apa itu Force viewer, itu ada di sini. Ini yang resminya. Lalu kemudian, kalau kalian pengen lihat bagaimana penerapan FOSViewer ini di penelitian, ini ada contoh, nih pemetaan bibliometrik terhadap perkembangan hasil penelitian bidang pertanian. Ada tulisannya, silakan kalian baca artikelnya. Atau buka YouTube, cari FOSViewer Introduction, banyak banget. FOSViewer dengan Dimension, FOSViewer dengan Zotero, itu banyak banget tinggal kalian cari dengan kata kunci yang tepat sebenarnya udah banyak panduan bagaimana menggunakan posture atau kalau kalian uh, ini artikel yang satu, artikel lain yang berhubungan dengan posture banyak. Coba kalian akses ini, indeks artikel majalah open access perpustakaan Indonesia ya. Lalu kalian cari posture banyak banget ada 34 artikel berhubungan dengan Pulsion semuanya pasti tentang bibliometrik ya visualisasi, visualisasi bibliometrik penelitian ya kan? tahun 2017 ini kalau kalian kumpulin gitu ya masukin ke Zotero atau Mendeley lalu kemudian eh, kalian ditampilkan dalam Pulsion selesai tapi kembali lagi Citasi kayaknya di Zotero nggak masuk ya. Jadi kita nggak bisa pakai tuh untuk bibliografi kopling. Ini kalau kalian baca nih bahasa Indonesia semua nih jangan bilang bahasanya bahasa Inggris susah. Ada memang yang bahasa Inggris tapi ini juga cuman itunya doang kayaknya. Apa abstraknya ya? Oh, enggak, ini punya LIPI bahasa Inggris. Ini lirik lah, sama yang tadi. Kali ini dengan Scopus Data Bayangin, tupan-tupan ya. Ini orang LIPI pakai Data Scopus, pakai viewer Dia udah bikin artikel banyak banget. Ngapain ya tadi analisis prosesnya, lalu kemudian sampai dia ketemu artikelnya, lalu masukin semua ke post viewer, lalu dia bahas tuh hasil Nih, keyword mapping, ya kan? Oke, okay. jadi uh, silakan dipelajari lebih jauh lagi karena sebenarnya postsure ini kan cuma tools ya. Rumus bagaimana menghitung strength ya, menghitung hubungan antara peta bibliografik itu tetap akan kalian butuhkan. Begitu kalian bicara tentang tadi, mau pakai metode apa untuk menampilkan petanya tadi. Di sini. Analisisnya dengan metode apa? Ini kalau mau belajar lebih jauh lagi ya kalian jadi apa nih riset tentang analisis penelitian kali ya. analisis data saintifik, karena ini banyak banget yang mesti dipelajari kalau mau mempelajari foer sampai habis mau diputar-puter boleh mau di-flipping boleh kembali lagi kita zooming ganti-ganti oke okay. stop share fast viewer Kalau boleh saya akan tutup pertemuan ini. Jadi sekali lagi tadi ya. Ini harus kalian kuasain dulu, Posture bisa apa saja. Lalu kemudian terkait dengan format-formatnya. Nih, text file and not files, travel files, kalian bisa pakai Web of Science, Corpus Files hasil ekspor-ekspor mereka. Dimension tadi udah kita coba. PubMed juga gratis, tapi kalau PubMed ya berarti dengan ini ya eh, apa? Medical aja ya topiknya, karena database itu tentang publikasi artikel-artikel ataupun publikasi ilmiah untuk bidang medis kedokteran. Kalau kalian cuma punya abstrak, tetap bisa pakai oh, so corpus. Oh, korpus tadi saya belum tunjukin ya, corpus. Lalu, jangan lupa available formatnya di fosvir. <coughs> di Viewer apa? Lalu, kita sesuaikan reference manager kita kah, atau apa, database kita kah? Ekspornya kemana? Nah, itu kita sesuaikan dengan fosvir. Barulah nanti PostViewer bisa menampilkan datanya dengan baik dan benar. Untuk yang corpus ya. Ini yang menarik. Simple benar. Saya akan coba izin share screen. Share screen. Oke. Okay. Jadi. Ini tadi. Corpus kita belum sempat singgung. Sekali lagi, ekspornya pastikan ke format-format yang memang disupport sama Forswirl. RIS file and not files refworks, silakan pilih kalau kalian pakai reference manager. Jadi data kalian kalian masukkan dulu ke reference manager apapun yang kalian pakai gitu kan, lalu dari reference manager pindahkan ke RIS file, baru dari RIS file dibuka di di import ke Forswirl. Atau kalau kalian punya bibliographic database maka ya sesuaikan lagi tipe-tipenya yang jelas forsure support semua bukan semua forsure support untuk Web of Science, Scopus, File Dimension dan PubMed. Yang Dimension dan PubMed free bisa kalian daftar ya. Kalau yang PubMed ya juga bisa kalian manfaatkan problemnya adalah ini untuk artikel kedokteran. Nah, yang corpus dari FosViewer kita bikin lagi, create. Kali ini saya basisnya text data karena corpus ya. Text FosViewer corpus and score files. Yeah. Read data database sama aja sih mirip sebenarnya saya bilang saya mau pakai corpus next required optional skornya optional ya jadi bisa diabaikan nah yang requirednya apa ini kita cari di eh, download kalau kalian sudah install FosViewer di sini ada data yang tadi saya bilang lalu ada corpus txt next key okay, binary counting apa full counting apa silakan kalau binary itu ngitungnya hanya ada atau tidak ya kalau full counting itu berarti memang menghitung occurrence ya jumlahnya yang muncul berapa kali berapa kemunculannya wah kalau cuman 10 cuman ada 3 saya kurangin deh jadi 5 biar agak banyak, 18, next, 11-11 nya, oke, okay. ini dia, finish, jadi dokumen tadi, hilang ya, yang satu lagi, karena nggak ada tanggal kan, dia nggak bisa nganalisis keterbaruan, tapi dia bisa melihat network visualization, -nya. antara analisis dengan way, antara analisis dengan paper, loh, kok gini pak iya kita lihat korpus txt itu apa korpus txt-nya itu ternyata x doang korpus txt saya buka pakai notepad ya ini kalau kalian lihat ini view nya saya matiin wordpad nah ini sebenarnya cuma satu baris isinya apa isinya ini Abstract. Jadi dari abstrak yang kalian kumpulkan, ini juga sudah bisa kelihatan. Kira-kira apa sih ini topiknya? Ya. Ini abstrak doang. Sih. Ada beberapa yang dilengkapi dengan copyright. Ini bisa dibuang karena kalau copyright semuanya nanti dia muncul paling banyak ya makanya kemudian ada opsi untuk membuang ini copyright. Jadi ini hasilnya. Ulang lagi coba kalau kalian punya apa data abstrak ya kalian ternyata bisa masukin seperti ini. Next. Ini dia tadi kalau saya nggak centang nih ignore copyright statement maka itu nanti copyright muncul tuh term copyright. Makanya saya tadi centang by default juga dicentang ya karena copyright enggak perlu kita masukin. Korpusnya kita siapin ya kan. Jadi di sini korpus kita adalah satu baris itu adalah abstraknya satu abstrak. Jadi ini dokumen satu, abstraknya ini, dokumen dua, abstraknya ini, ada 35 dokumen, ada 35 abstrak dokumen Yang kemudian kita coba tampilkan Dalam bentuk visualisasi datanya Saya pakai full counting aja deh biar angkanya gede 10, 13, oke, okay, next 8 13-13 nya saya mau kumpulin, saya mau tampilkan, finish, sedikit beda, tapi semua dokumen tadi abstrak tadi bicara tentang indikator publikasi dan analisis apa itu metodologinya mungkin terkait dengan penggunaan indikator publikasi itu berkaitan terutama untuk analisis jurnalnya, bidang-bidangnya apa saja yang biasanya diteliti itu berhubungan dengan indeks index dan dengan penggunaan, use. Occurrence atau link. Kalau network visualization-nya kita ganti berdasarkan link. Nah, hubungannya beda. Total links. Dan seterusnya. Bisa kalian tak atik seperti tadi ya. Warnanya saya nggak suka, yang ini saya ganti plasma. Silahkan. Bacanya gimana ya? Kembali, kalian yang menguasai, kenapa kalian kumpulin itu? Nah, dari sini bisa kalian simpulkan kira-kira apa kumpulan abstrak itu tentang apa. Oke, okay. jadi saya kira materi tentang peta pengetahuan ini, cukup sampai di sini ya. Benar nggak ya? PowerPoint. Ya. ya, lesson take out itu. Kalian tetap bisa manfaatin meskipun nggak punya, tapi mungkin tadi, kalau mau bibliografi kopling, kayak berarti datanya harus ada citasinya. Dong. Kalau korpus berupa hmm, apa? abstrak saja bisa, hmm format-formatnya harus kalian kuasain, apa saja yang bisa disupport sama FOSUR, dan database bibliografi apa saja yang juga bisa langsung dihubungkan dengan FOSUR. Oke, sekali lagi ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya serahkan kembali ke Bu Rosi. Ayo, ada yang bertanya nggak? Ini biasa nih Pak, kalau disuruh bertanya Bye. diem. <laughs> Nanti ditanya balik nggak bisa jawab. <laughs> ini adalah penyakit yang yang apa? Menjadi menular kepada semua orang nih. Oke, ayo kesempatan eh, apa namanya? Kesempatan emas nih untuk bertanya kepada Pak Yono mengenai pemetaan melalui Force ini. Karena kan kita lihat ya banyak sekali hal-hal yang bisa kita uh, petakan gitu ya dari, dari dari kemarin kan kita sudah mempelajari dari semester 1 eh kok semester 1 sih maaf Bingin. dari semester <laughs> semester 7 ini dari awal ya dari materi satu materi oke okay lah untuk analisis bibliometrik kita mulai di materi 4 sampai dengan materi 13 ya. Jadi eh uh, dari hal dari sekian banyak materi yang telah saya sampaikan, ternyata bisa dicover, dicover. Maksudnya bisa dipetakan dengan force viewer, sehingga hasilnya menjadi sangat e, lebih mudah dimengerti, kemudian lebih mudah dideskripsikan kembali, gitu ya. Tadi kata Pak gambar itu me me menceritakan jutaan kata-kata, gitu ya, lebih dari jutaan kata-kata kalau nggak salah gitu, lupa tadi exact seperti apa Oke masih ada yang ingin bertanya sebelum eh uh, kita tutup materi uh, untuk Pak Yona ini uh, biasanya yang bertanya itu ya Fatia, salsabila ini sudah bisa dilihat nih kemudian uh, siapa lagi ya eh uh, ya cuman beberapa orang aja ini Islam kamu mau bertanya Islam sudah paham kah? Eki, biasanya nanya kalau ada tugas yang terkait. <laughs> ya, silakan. E, si Tina, saya, ya. saya masih bingung. Ini, Bu, untuk baca datanya itu, maksudnya mulai dari mana, gitu Bu? Apa yang tadi yang di bawah itu yang kayak ada, apa ya, yang ada link itu? Apa yang dibaca yang di bawah itu apa gimana, Bu? Itu sih ya saya tanya, Pak Yono ya gimana Pak Yono sebenarnya pertama adalah satu ya tadi saya bilang kalian ngumpulin data itu untuk apa dulu itu mesti jelaskan lalu cara ngumpulin datanya dengan mencari kata kuncinya apa itu juga akan mempengaruhi karena nanti hasil dari ya si consumer kan hanya menampilkan data yang kita berikan Cara bacanya gimana? Nah, sekarang kamu mau bacanya seperti apa? Kamu mau melihat hubungan antar kata dari abstrak? Kamu mau melihat hubungan antara pengarangnya? Kamu mau melihat hubungan antara apa data referensinya? Nah, itu yang harus kalian putuskan dulu di awal. Nah, kalau sudah diputuskan, oke, okay. bibliografi. Nah, sekarang kalau Hubungan antar bibliografi, nah kan tadi macam-macam ya. Kalau dari bibliografi citation bibliografi tadi kita lihat ternyata dia hanya mengambil data sitasinya doang lalu dikumpulkan, di clustering sama mereka. Dan dari situ baru kelihatan deh ternyata kalau menurut post viewer yang paling merah besar itu adalah dokumen X. Maka artinya sitasi Buku ini itu dirujuk oleh hampir sebagian besar para penulis, kan gitu ya? Jadi dokumen ini penting ini berarti ini dokumen utama dalam subjek-subjek yang kalian cari tadi di Dimension kah, yang di Scopus kah, yang di PubMed kah ataupun yang dari internet yang kalian kumpulkan di reference manager kalian. Nah, itu semua yang harus itu mesti jelas dulu gitu kalian mau ngapain dengan fosviewer ini kalau kalian masih uh, nyoba-nyoba ya udah coba-coba aja lihat-lihat dulu gitu lalu kemudian sembarangan aja uji coba tinggal saya takut gitu tapi ada data contoh ya lalu dari situ baru kalian putuskan mau ngapain cara bacanya gimana ya sangat tergantung apa kebutuhan kalian nah di Viewer, sekali lagi itu sudah dibantu Ya, share screen lagi ya. Di force viewer itu kita sudah terbantukan dengan melihat tadi. Kira-kira hubungan antara kedua kata ini publication dengan literatur itu seperti apa? Kan kita bisa tinggal link di sini di bawah. 59. Oh, berarti publikasi dan literatur itu lebih tinggi daripada penggunaan publikasinya kan di sini. Link strength-nya cuma 6 berarti kita bisa mungkin bisa kita simpulkan kalau ini adalah tadi kata ya yang kita dari abstrak ya berarti dokumen korpus kita kumpulan-kumpulan abstrak itu bicara lebih kepada literatur publikasi daripada penggunaan publikasinya karena tadi link stringnya 6. dari gambarnya juga sebenarnya udah ketahuan kok gambar dari sini kan kita bisa kelihatan tebal tipisnya garis Ya kan? Hanya kalau mau lebih detail lagi, ya mesti dilihat lagi garis yang mana yang mau kalian lihat ini, ini, ini. Tadi uh, tadi uh, publication dengan h-index publication nah ini dia. Lihat di bawah link stringnya 10. Berarti h-index kalau totalnya ini ada berapa? Total string uh, link stringnya 1772. Kalau ini 10. Dan tadi publication dengan h-index berarti kira-kira apa tuh instan 10 seperseberapanya kan bisa di kira-kira seperti itu juga cara baca seperti itu ya tergantung kalian mau analisisnya kayak gimana kalau hanya cuman pengen lihat dokumen-dokumen abstrak kita isinya apa sih ya udah ini aja cukup berarti kan apa kalau saya lihat occurrence maka dokumen-dokumen tadi itu lebih banyak bicara indikator, indikator terhadap analisis publikasi. Ya, ini kan tiga kata kunci yang penting kan? Indikator, analisis dan publication. 54 40 dan 65. Hmm, enggak kelihatan ya. Tadi waktu di awal kan kelihatan tuh kata kunci mana yang paling banyak itu juga sebenarnya sudah sudah bisa membantu waktu di awal kita bisa milih-milih kan mana yang mau kita masukin mana yang tidak nah dari situ kan kalau kalian baca kalian perhatikan baik-baik sebelum kalian visualisasikan itu juga udah kelihatan seberapa banyak sebenarnya dokumen ini muncul berkali-kali dan seterusnya dari situ bisa kalian lihat bisa kalian putuskan mau apa kesimpulan yang diambil Bagaimana kalian bisa ngambil kesimpulan? Nah, mau nggak mau kalian harus baca dulu. Baca apa? Baca tulisannya juga. Jangan hanya ngumpulin lalu kemudian uh, membuat petanya. Ya gak juga nggak bisa gitu juga sih. Kalian juga harus baca dulu kira-kira dokumen-dokumen kita ini apa sih isinya. Sehingga hubungannya bisa tergambarkan dengan jelas, terdeskripsikan dengan jelas. Kalian bisa mendeskripsikan hubungan ini. Dengan lebih valid. Oke, okay, Siti. Baik terima kasih. Gimana Siti, udah cukup ya Siti ya? Okay. Udah Bu. Eh okay. uh -huh. uh, Gimana, yang lain? Masih ada ingin bertanya? Kalau tidak nanti Pak Yono uh, harus off sekitar 10 menit lagi dan bertanya sudah cukup cukup ya cukup <laughs> baik oke okay, terima kasih iya terima kasih baik uh, Pak Yano terima kasih banyak atas uh, sharing pada hari ini dan sepertinya seperti yang sudah